Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar, dimanapun anda berada, kembali lagi di TV akan memberikan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik-kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar di gambar pertama perselabat ya kita awali dengan postingan ayah kejuara Masya Allah banget ya, kedua orang tua bunda Lesti yang sangat benar-benar luar biasa mudah-mudahan selalu sehat, ayah dan mama ini cantik dan ganteng banget, ya, Masya Allah. Luar biasa, sehat-sehat selalu untuk Ayah Kejora dan Mama Kejora. Mudah-mudahan, ya, selalu bisa melindungi dan menjaga sang putri tercinta. Kesayangan Bunda Lesti, amin. Masya Allah, banget kita lihat juga bersahabat, ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu diunggah juga di Fit Bunda Lesti Kejora. Baru saja Bunda Lesti mengunggah potret momen kebersamaan keluarga besar, foto bareng dengan pengantin baru Masya Allah, di acara resepsi pernikahan Abi. Bunda Lesti juga menuliskan sebuah kalimat doa bersama di kalimat caption yang dituliskan. Willojeng AA teh mugia sing runto Raut sareng selamat dunia akhirat dijagi Allah Subhanahu Wa Taala Amin Masya Allah tabarakallah komentar pun langsung diberikan oleh AA Benny mengatakan Masya Allah luar biasa kebahagiaan yang kita lihat dari keluarga besar semoga rukun dan kembali bahagia untuk Leslar berikutnya juga persahabat ya. Selain potret kebersamaan Bunda Lesti Kejora dengan pengantin baru AABeni dan Kak Rara Kita lihat juga bersahabat ya ada Cidukan foto bertiga yang di up oleh Bunda Lesti Kejora Papa Bilar, Abang El dan Bunda Lesti terlihat sangat bahagia Masya Allah apalagi ekspresi Abang Fatih yang selalu bikin kita salvo Luar biasa mudah-mudahan sehat terus dan henti mendoakan yang Sayangan Dan di postingan ini pun persahabat ya Ada kalimat komentar yang diberikan Di antaranya dari Bang Adis Sky Yang mengatakan Liatin siapa sih Abang L Katanya tuh Wow Abang L kira-kira liatin siapa ya Aduh Masya Allah Pokoknya gemes banget ya Melihat potret keluarga Leslar Masya Allah Hingga komentar lain pun diberikan Dari aku Leslar23.official Masya Allah terharu, kesayangan, tabarakallah, bahagia selalu kalian Semoga senantiasa menjaga keluarga kecil kalian Amin, Allahumma amin Dari akun Keep Calm. Ini ada yang bikin salvok banget ya Kakinya Abang Fatih yang menginjak kakinya Papa Bilar Aduh, yang sabar ya Papa B Ada aja ya <gih> Yang bikin salvok ini ya Tentu membuat kita ketawa ngakak banget nih Ekspresi kakinya Abang El Yang menginjak kakinya Papa Bilar Aduh, Masya Allah banget ya pokoknya Warga Konoha emang the best banget Kita lihat juga bersama di gambar selanjutnya di sini ada Cidukan Vitamin bahagia, Bunda Lesti Kejuaraan asing joget bersahabat, ya acara resepsi pernikahan Abe ini, Di asetina aja, ya oleh Bunda Lesti, ampaskan aja netizen-netizen yang selalu nyinyir, yang selalu iri les lah, lagi bahagia, les lah, lagi menikmati kebahagiaan. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita juga masih menunggu cedukan terbaru lainnya, pastinya kita selalu. Baru berikutnya dari Lesti dan Pilar, jadi jangan kemana-mana. Terus ikuti di TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Lesti dan Kristi Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.